termasuk di dalamnya hutang di aplikasi pinjaman uang online oke sebelum memulai video ini aku pengen mengabsen kalian terlebih dahulu yang menonton video ini dari daerah mana saja silahkan saling berinteraksi dan bertukar informasi dengan catatan untuk tidak meninggalkan nomor handphone kita khawatir masih banyak oknum-oknum yang memanfaatkan kesusahan kita hari ini dengan cara menipu saudaranya sendiri Oke, okay, pada video kali ini kita pengen ngebahas 4 aplikasi pinjol yang mungkin hari ini sedang kalian gunakan Yang pertama itu adalah aplikasi kredit pintar Dan yang kedua adalah aplikasi KTA Kilat Dan yang ketiga adalah aplikasi Easy Cash Dan yang keempat adalah aplikasi Uangmi Ayo, siapa yang hari ini... Salah satunya menggunakan empat aplikasi yang kita sebutkan Atau mungkin 4-4 nya sedang digunakan Dan kemungkinan hari ini belum mampu melakukan pembayaran Terus khawatir takut didatengin sama debt collector lapangan dari empat aplikasi yang tadi kita sebutkan Baik, kita akan bahas satu per satu terlebih dahulu Kita pengen ngebahas untuk di aplikasi uang Oke, kalian bisa melihat di daftar aplikasi pinjol legal OJK di belakang Aplikasi Uang Mi ada di urutan ke Kalian bisa melihat di belakang layar monitoringnya. Oke, itulah aplikasi Uang Mi yang artinya memiliki status terdaftar dan berizin. Dan hari ini, apakah sudah punya DC lapangan atau tidak? Ya kan, pertanyaan itu paling banyak dan yang paling sering masuk ke kita. Oke, untuk aplikasi Uang Mi sampai dengan hari ini belum memiliki debt collector lapangan. Jadi, kalian... Masih memiliki kesempatan untuk mengumpulkan uang terlebih dahulu, ya, itu untuk di aplikasi uang ini. Dan apakah aplikasi uang ini melakukan penyebaran data ketika kalian belum mampu melakukan pembayaran? Jawabannya tidak dan itu tidak boleh dilakukan semua aplikasi pinjol legal OJK yang hari ini sudah terdaftar dan memiliki status berizin Apabila salah satu dari empat aplikasi yang tadi kita sebutkan mengancam kalian ingin melakukan penyamaran data Segera screenshot dan rekam serta kirimkan bukti-buktinya kepada pihak OJK Serta kepada pihak asosiasi pendanaan fintech bersama Indonesia atau AFI melalui Instagramnya Oke, okay, udah jelas untuk di aplikasi Uangmi. Sekarang kita pengen ngecek di aplikasi Easy Cash. Kalian bisa melihat di belakang. Apakah aplikasi Easy Cash memiliki status terdaftar dan berizin di OJK? Oke, okay, ini dia aplikasi Easy Cash. Sudah terdaftar di OJK. Dan apakah aplikasi Easy Cash sudah memiliki debt kolektor lapangan atau belum bank? Ya Banyak banget pertanyaan yang seperti itu. Dan apakah aplikasi Easy Cash melakukan penyebaran data ketika kita belum mampu melakukan pembayaran? Atau mungkin apakah aplikasi Easy Cash akan menghubungi kontak selain kontak darurat yang kita cantumkan? Bagaimana pengalaman kalian ketika menggunakan aplikasi dari Easy Cash ini? Kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini. Oke, untuk legal standing dari aplikasi Easy Cash itu sudah terjawab ya. Mereka memiliki status terdaftar dan berizin di OJK. Kalian bisa melihat urutannya urutan keberapa. Oke, itu untuk di aplikasi Easy Cash. Dan apakah aplikasi Easy Cash melakukan penyebaran data ketika kalian belum mampu melakukan pembayaran ataupun mungkin penyicilan? Jawabannya tidak. Dan itu tidak boleh dilakukan oleh pihak aplikasi Easy Cash. Apabila ada desk collectionnya yang mengancam kalian ingin melakukan penyebaran data. Atau mungkin mereka menghubungi di luar kontak darurat yang memang kalian cantumkan Kalian bisa segera melaporkan mereka kepada pihak-pihak dan instansi yang terkait. Dengan menyertakan bukti-buktinya. ya. Yang pertama aplikasi Sikes sudah sudah terdaftar dan berizin DJK Dan yang kedua mereka tidak melakukan penyebaran data Dan apakah aplikasi Easy sudah memiliki debt collector lapangan atau tidak? Bang? Jawabannya untuk sampai dengan hari ini Aplikasi Easy belum memiliki debt collector lapangan Jadi kita masih punya kesempatan untuk mengumpulkan uang Oke itu untuk di aplikasi yang kedua Kita lanjut untuk di aplikasi yang ketiga Aplikasi KT Akilah Ayo siapa hari ini yang masih menggunakan aplikasi KTA Kilat dan mungkin belum memiliki kemampuan untuk melakukan penyicilan ataupun pembayaran di aplikasi ini Jadi untuk di aplikasi KTA Kilat kalian bisa melihat bahwasannya aplikasi KTA Kilat ada di urutan di belakang kalian bisa ngecek Dan aplikasi KTA Kilat sudah memiliki status terdaftar dan berizin di OJK dan apakah aplikasi KTA Kilat memiliki debt collector lapangan atau tidak ya itu banyak pertanyaannya yang seperti itu hari ini banyak banget dari teman-teman kita itu yang khawatir kalau didatengin sama debt collector lapangan dari aplikasi-aplikasi pinjol jawabannya untuk di aplikasi KTA Kilat belum memiliki debt collector lapangan belum memiliki debt collector lapangan jadi kalian masih punya kesempatan untuk mengumpulkan uang-uang dan membayarkan semua hutang-hutang nanti ketika kalian memang sudah memiliki rezeki. Jadi jangan lagi gali lobang tutup lobang. Apapun hari ini situasi paksaannya jangan lagi gali lobang tutup lobang. Pesan ini berulang kali aku sampaikan supaya jangan menambah deretan hutang yang pastinya membuat kalian tambah pusing. Dan apakah aplikasi KTA Kilat melakukan penyebaran data? Jawabannya. Tidak, dan itu tidak boleh dilakukan semua aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK. Apabila ada debt collector atau debt collectionnya yang mengancam kalian ingin melakukan penyebaran data, aku sarankan untuk mengirimkan bukti-buktinya dengan cara men-screenshot dan merekam semua pembicaraan dan pesan-pesan mereka itu untuk dikirimkan kepada pihak OJK. Supaya aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK yang masih nakal, debt collection-nya bisa dievaluasi ulang. Ya, udah jelas untuk di aplikasi yang ketiga. Nah, ini dia salah satu aplikasi raksasa hari ini. Aplikasi kredit pintar yang hari ini sedang banyak digunakan sama masyarakat Indonesia. Dan kebetulan hari ini belum memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran ataupun mungkin penyicilan. Apakah aplikasi kredit pintar memiliki debt collector lapangan? Dan apakah aplikasi kredit pintar memiliki status terdaftar dan berizin di OJK? Kita langsung cek. Ini dia aplikasi kredit pintar. Oke, kalian bisa melihat di belakang layar ini. Aplikasi kredit pintar memiliki status terdaftar dan berizin di OJK. Dan apakah aplikasi kredit pintar memiliki debt collector lapangan? Jawabannya ada. Ada. Tapi hanya untuk Jabodetabek. Selain dari Jabodetabek, masih dinyatakan aman, belum memiliki debt collector lapangan. Jabodetabek juga belum semua daerah yang sudah uh, memiliki debt collector lapangan untuk menjemput utang kalian. Di sini, aku pengen mengingatkan agar untuk tetap tenang dan tidak panik, ya, apabila salah satu dari... Aplikasi pinjol itu atau mungkin produk-produk pembiayaan yang lain datang ke rumah kalian Kalian tidak perlu merasa takut jangan panik berlebihan Ya, Jelaskan saja baik-baik bahwasannya hari ini kita memang belum memiliki kemampuan dan uang Untuk melakukan pembayaran Apakah aplikasi kredit pintar akan melakukan penyebaran data ketika kita belum mampu melakukan pembayaran Pertanyaan yang seperti itu banyak juga masuk ke kita hari ini Jawabannya tidak, dan itu tidak boleh dilakukan oleh aplikasi kredit pintar ataupun desk collection yang menagih kalian hari ini. Ya, itu jawaban yang sudah cukup jelas. Untuk DC lapangannya hanya masih sekitar Jabodetabek, dan itu pun tidak untuk di semua daerah Jabodetabek yang hari ini sudah memiliki debt kolektor lapangannya. Oke okay guys jadi udah cukup jelas 4 aplikasi tadi sudah kita jelaskan secara detail Untuk kalian yang masih memiliki pertanyaan atau mungkin minta request aplikasi apa yang pengen kita bahas Kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini Apapun hari ini situasi dan kondisi yang harus sedang kita hadapi Aku pengen menyarankan untuk agar tetap tenang terlebih dahulu ya. Agar untuk tidak panik berlebihan dan tidak lagi gali lubang tutup lubang Hadapin saja dengan baik dan jangan melangkah dengan salah ya dan jangan lagi gali lubang tutup lubang dengan alasan untuk menutupkan hutang yang lama dengan cara menambah hutang baru di aplikasi yang lain sudah pasti hitung-hitungannya akan rugi dan kalian akan tambah pusing ya dan coba hitung berapa biaya perpanjangan yang sudah kalian bayarkan berapa biaya denda dan bunga yang harus kalian tagihkan Ya kan, jadi aku pengen mengingatkan agar untuk tetap tenang terlebih dahulu. Ya, semua masalah pasti ada solusinya. Kita hanya butuh waktu dan proses untuk bisa menyelesaikan dan melunasi satu persatu hutang yang hari ini sedang kita hadapi. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.